Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik Yang ada di hatimu, tak dapat ku sanksikan Ternyata dirinya yang mengerti kamu Bukalah diriku Kirim maafkanlah aku, bila ku menjadi bisu kepada dirimu Bukan santunku ku hanya hatiku terbatas Untuk mengerti kamu, maafkanlah Mencintaimu, ku harus meninggalkanmu ku harus melupakanmu, meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkamu.